Halo, sayang. Aku lagi nih aku mau ketemu pacar aku dulu, nanti aku telepon lagi ya. Um, Oke, okay. I love you. Banyak orang yang salah mengejar cinta jodohnya untuk lebih dekat, lebih cepat, lebih mudah hingga mereka lakukan hal-hal yang salah sih sendirian aja ya biasa orang jomblo kan ya iya iya iya ya. oh <laughs> gitu udah selesai kan pondok. Alhamdulillah udah oh Alhamdulillah berarti kan harusnya sekarang waktunya nikah kan eh, belum lah belum kenapa belum waktunya atau belum ada jodoh lama itu ya belum waktunya mungkin <laughs> terus belum ada jodoh juga sih <laughs> sebenarnya kalau waktunya itu sudah karena begitu seorang laki-laki dewasa itu sudah waktunya dia berjodoh cuma kan ada orang yang fokus sekolah kalau orang yang sudah nggak sekolah berarti kan segera cari jodoh kan udah nyari-nyari jodoh uh, nyari sih ada Bang. jadi cari <laughs> kemana <laughs> <laughs> uh, tapi belum Belum ada. Mana sih, Kak? Cara tipsnya gitu loh, biar cepat gitu cepat ya, cepat jodoh itu datang mudah gitu ya. Iya, sebenarnya sih pengen cepat dapat jodoh, pengen mudah ya. PDKT sama Allah, kenapa? Karena Allah yang punya hak prerogatif menentukan jodoh. Jodoh itu kan hak prerogatif Allah. Jadi, kalau Allah bilang cepat-cepat, kalau Allah bilang lambat-lambat, jadi... Ya PDKT sama Allah Ibarat kita punya atasan Punya bos Kita itu kan urusan kita dipermudah Kalau kita dekat sama bos Permintaan kita di ACC nya cepat Kalau kita dekat sama bos Ini itu tuh. Udah gak usah jauh-jauh orang tua aja Kan kita kalau sama dekat sama orang tua kita Mau minta apa aja dikasih cepat kan Kalau dekat Coba kalau kita jauh Bahwa susah dikasihnya Marah-marah juga dulu kan Itu. Jadi PDKT sama Allah lah pdkt sama allah gimana ya bisa sholat malam tahajud nggak kuat puasa sunnah nggak kuat ya sholat duha nggak kuat sholat sunnah yang lainnya nggak kuat sedekah nggak kuat Baca al quran mesti ada salah satu yang kita kuat jadi pdkt sama allah itu tidak harus melakukan semua amalan sunnah ya cari satu amalan sunnah yang kita suka dan kita itu passionnya di situ cenderungnya di situ minatnya di situ lah Sukanya yang mana, amalan sunnah? Jadi... Amalan sunnah tuh sukanya yang mana sih, gitulah? Salat tahajud, misalkan ah, ya. tahajud. Wow. Nah, tahajud. Dirimu gitu loh. Dirimu sukanya yang mana, contoh? Nah, Salat tahajud. Cee, bangunnya ya subuh, tahajud. <laughs> Anggap tahajud. Ya sudah, tahajudnya diperbaiki. Gitu ya. Yang pertama, makin dekat sama Allah, makin cepat dapat jodoh Makin dekat sama Allah, makin cepat dapat jodoh. jodoh Langkah selanjutnya? Berikutnya, pantaskan diri Siapkan diri kita Jadi kalau kita udah pantas itu, kita gampang cocok sama orang Jadi orang yang pengen nikah dan orang yang sudah siap, itu tuh gampang berjodoh, gampang cocok Tapi kalau orang yang mikirnya, ah masih ada waktu, itu sulit, dia masih nyari-nyari terus sudah dapat nih 5 kriteria cocok Dia cari yang lain 6 kriteria dari 10 Pengennya 7 Dapat 7 pengennya 8 Dapat 8 pengennya 9 Dapat 9 pengennya 10 Eh selalu begitu Padahal nggak ada yang begitu Susah Nah kalau kita udah siap itu kita gampang banget cocok sama orang Oh dia punya kurang tapi punya kelebihan ya Sudahlah kelebihannya aku syukuri Kekurangannya adalah tempat di mana aku akan beribadah sabar Selesai. Gitu ya. Selain itu kalau orang sudah mempersiapkan diri, dia juga menjaga dirinya agar orang lihat dia juga tertarik. Mohon maaf ya, hewan aja itu mau nikah, mau kawin. Bukan nikah ya, hewan nggak ada nikah. Hewan itu kawin. Nah, hewan aja tuh kalau kawin, ya itu dia menarik perhatian pasangan kan? Tuh, makanya dekatkan diri sama Allah, pantaskan diri.